Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak kena dengan pulau Bali? Hampir semua orang di dunia ini kena dengan pulau Bali dan tak sedikit dari mereka yang menginginkan untuk berlibur di pulau dewata ini berbicara tentang agama dan kepercayaan yang ada di bali tentu saja semua orang juga sepakat bahwa agama mayoritas yang dipeluk penduduk pulau bali adalah agama hindu hal tersebut terlihat dari banyaknya pura dan corak agama hindu di bali tapi tahukah kalian bahwa di bali Terdapat komunitas muslim yang sampai sekarang hidup berdampingan dengan damai di Pulau Dewata. Bagaimana sejarah Islam di Bali dan bagaimana penyebarannya? Mari kita bahas fakta dan sejarah Islam di Pulau Bali. Hanya di channel Bani Maulana. Pulau Bali tidak lepas dari pengaruh Majapahit. Begitu besarnya pengaruh Majapahit di Pulau Bali hingga masuk ke setiap lini kehidupan di pulau itu. Masuknya agama Islam di Bali pun tidak lepas dari campur tangan Majapahit. Tepatnya campur tangan Prabu Hayam Wuruk. Pada awalnya, Komunitas muslim telah mendapatkan tempat yang cukup kuat di beberapa wilayah pemerintahan Majapahit Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah hadir di era Majapahit Buktinya, para arkeolog telah berhasil menemukan pemakaman Islam kuno Di desa Tralaya, Prawulan, Mojokerto. Makam-makam ini terletak tidak jauh dari Kedaton Artinya, makam-makam ini menunjukkan bahwa ada komunitas muslim di lingkungan kerajaan Majapahit hubungan yang baik antara Majapahit sebagai penguasa dan pulau Bali yang berstatus sebagai daerah jajahan mempermulus penyebaran agama Islam di Bali hal ini bermula dari kumpulan daerah-daerah kekuasaan Majapahit di keraton Majapahit pada tahun 1380-an pada saat itu perwakilan Bali yang hadir diwakili oleh Dalem Ngalesir dari kerajaan Gelgel. -Gel. Saat kembali ke Bali Dalem Ngalesir dikawal oleh 40 orang yang mayoritas dari mereka berprofesi sebagai tentara dan sisanya merupakan juru kapal dan juru masak. Namun yang paling menarik dari semua pengawal itu adalah agamanya mereka semua beragama Islam Dari hal menarik ini muncul berbagai macam spekulasi bahwa Hayamuruk ingin mengurangi jumlah populasi muslim yang terus berkembang di pusat pemerintahan Majapahit saat itu ia khawatir bahwa muslim minoritas ini akan menggeser dan kemudian mendominasi daerah kekuasaan setelah sampai di Bali 40 orang itu tidak menginginkan kembali ke Majapahit namun lebih memilih tinggal di Bali, kemudian mereka ditempatkan di satu daerah khusus di daerah Gelgel, -Gel. dan mereka pun diperintahkan untuk mengabdi kepada Kerajaan Gelgel -Gel tanpa syarat. Artinya, mereka tidak harus berpindah agama, mengikuti agama mayoritas, sehingga praktis hal itu membuat Islam memulai perjalanannya di Pulau Bali. Komunitas Islam pertama itulah kemudian berkembang dengan menikahi wanita-wanita yang ada di Bali kemudian mereka membangun masjid di Gel, Gel yang sekarang masjid tersebut dikenal sebagai masjid tertua di pulau Bali Pada saat dalam ngalesir lengser dari tahtanya dan kerajaan Gel, -Gel Klungkung diperintah oleh Dalam Watu Renggong, berbarengan dengan masa jayanya Islam berkembang di Nusantara saat itu Sementara Hindu dan Buddha dan kerajaan yang menganutnya kian meredup pengaruhnya Tak terkecuali Majapahit Akibatnya banyak kerajaan yang mulai menerima keberadaan agama Islam di wilayahnya Dan di masa itu pula Majapahit mendapatkan serangan dari Kesultanan Demak Yang akhirnya meruntuhkan kerajaan besar itu Momen itulah yang dimampatkan oleh Dalam Watu Renggong untuk memerdekakan Bali dari kekuasaan Majapahit, kemudian memperluas wilayah kekuasaannya. Kesultanan Demak yang berhasil menaklukkan dan menguasai Majapahit, berencana melakukan hal serupa ke Pulau Bali. Namun, dengan cara perdamaian. Pada masa Sultan Trenggana, Demak mengirimkan utusan ke Kerajaan Gaga Klungkung dengan tujuan menjalin hubungan baik sesama mantan daerah kekuasaan Majapahit namun sekaligus juga mendakwahkan Islam di pulau Bali namun ternyata rencananya itu ditolak oleh Dalam Watu Renggong dan Dalam Watu Renggong mulai menyusun rencana untuk menghalau pengaruh Islam di Bali sementara itu putusan demak yang tidak diterima oleh kerajaan gia, -Gia Klungkung memilih untuk bergabung dengan pemuncas muslim yang sudah ada di Gelgel -Gel, guna memperkuat posisi Islam di Bali. Alasan lain yang menyebabkan kerajaan Gelgel -Gel tidak dapat menerima Islam adalah ikatan historis dengan Majapahit sehingga penyerangan Demak ke Majapahit tidak bisa diterima oleh kerajaan Gelgel -Gel. dan juga para mantan pangeran dan pejabat Majapahit yang lari ke Bali saat itu menyebarkan informasi hoax atau yang tidak benar tentang Islam. Dan mereka mengemukakan nasib mereka ke penduduk lokal Nasib mereka yang lengser dari kerajaan dan terhina sehingga menderita Berita itu pula yang dicerna oleh masyarakat lokal Sehingga masyarakat lokal pun ikut menjadi kurang menerima Islam Di sisi lain dalam Watu Renggong berupaya menyebarkan kekuasaannya hingga ke Lombok dan Sumbawa Hal itu dilakukannya untuk menghadang penyebaran agama Islam dari Lombok yang terlebih dahulu sudah menerima ajaran Islam, sehingga mereka bisa terhindar dari pengepungan antara dua kerajaan, dari Lombok dan dari Demak, sehingga dalam Watu Renggong bisa fokus menghadapi pengaruh Islam dari Demak saja. Namun, setelah dalam Watu Renggong tidak ada, artinya meninggal, raja-raja setelahnya tidak mampu membangun gagal pelungkup. Kerajaan itu pun terpecah dan menunjukkan kemundurannya Akibatnya kekuasaan mereka di Lombok berhasil diruntuhkan Selanjutnya penguasa kelungkung memilih menjalin hubungan baik dengan Lombok dan akibatnya penyebaran agama Islam atau penyebaran masyarakat muslim dari Lombok ke Bali mulai gencar terjadi pun secara pengaruh tidak bisa menggeser dominasi Hindu yang telah berabad-abad menjadi kepercayaan di Bali namun Islam dapat diterima di Bali dengan damai seiring waktu terjadilah akulturasi komunitas Hindu dan Muslim dan terbangunlah kultur perakat yang lebih menonjolkan kesamaan serta saling menghargai dan saling menghormati seperti itulah sahabat Bani Maulana bagaimana Islam menyebar di Bali dan bagaimana Islam ternyata tidak bisa menggeser Pengaruh Hindu yang ada di pulau tersebut Sekian fakta dan sejarah Islam di pulau Bali Mudah-mudahan bisa menjadi hazanah ilmu Dan pengetahuan untuk kita semua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh